cuy, cuy, cuy, cuy, welcome back again cuy di X game official cuy ya balik lagi bersama gue cuy ya seperti biasa gue masih main di pop 77 dan Asia 77 cuy tadi gue depo di 356 langsung aja kita coba pola pertama cuy ya double test wapis, centang turbo dan centang skip layar cuy ya atau centang lewatin layar cuy ya nanti dulu 10-10 dulu cuy kita pakai polanya itu pola 10-10 cuy ya Bukan kolam, konka dua cuy. Hahaha, <laughs> oh ya gimana kabar kalian semua, lur oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ini coy, ini coy, ini asli tuh gitu. ya, situ paling gacor anjay. Anjay baru main, langsung dikasih gratisan. Lur tiba dua belas nol lima Ayo, Bang, ada isi dong. Bebe Angel, tolong dulu atu anjing. Nice, hijau, gua cincin dong dua oke cakep ungu gua ungu janda konek cuy nice cincin gua konek nih lor sup manis dipecur atu waw 39 ribu atu brewok anjing 54 ribu bre brewok wak angka atu wok. aduh ungu janda gua pecah lagi wak angka anjing oke nice Kayak 5 tambahin atu cok tambahin nah ditambahin lah waw 93 ribu wak anjing gak mau cok pangsat benar itu bro. harusnya mah itu udah petir merah sih Udah udah berapa kali pecah itu lur ya. Ya enggak apa-apalah, enggak apa lah awalannya ya. 8 cuy. Udah 500.000 anjir anjir. Oke, cakep ya. laku kemenangan gua collect cuy. Cakep hijau gua collect. Kuning-kuning kuning Nah, diri juga nggak apa kuning, ungu, kuning ungu sayang. Ih, kagak dikasih kuning gua cuy. Aduh aduh. Nah, insya ya, nah insya ya, tujuh ratus lima ribu, nah ini dah nggak mau tahu gue gue di petir, dikasih petir, anjing, anjing di petir tuh kan, brewok kan, papa brewok, tahi, tahi, tahi, tahi, wah, wah, brengsek, brewok lah, izin beneran, kamu gratisan agak mau diledakin lur, lur. Wah harga profit gede, coc. Harga profit kita lebih coy Angin benerlah. Lancetnya dong, saya merah tuh merah. Nah hijau sekarang hijau-hijau. Wah birunya dulu baru cincin. Ya sekarang cincinnya turunin. Iya gitu, Pak. tanya kasih keajaiban. Nah, <tuh> nggak mau kayak, "Kira nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa." Oke, naik up, waktu Langsung naik, Mamel kurang sungai toh, saldo bola sungai. Iji, jijik, gigi gigi gigi gigi gigi gigi tak tempat luar, Nah, buat coy, coy, coy, Terbaik, kan? gak salah, kan, coy, nggak salah coy, coy, nggak salah coy, coy, Asia coy, coy, coy, coy, coy, auto coy, kita coy, auto coy, coy, kalian, Asia 7, 4, 5, 5, 5, 6, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, bakalan gua cobain main di sini, coy, gua cobain main di sini, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, sini kan situsnya gacor makanya gua cobain itu oke naik tuh udah di ya encul. masih ada lima putaran lagi cuy, ya. kalem dulu lah, kalem, ini saldo gua cco liat co, saldo gua, udah naik aja saldo gua mame mamem terbaik lah, ih nggak sia-sia tadi nggak salah tempat ya cuy gua nggak salah tempat nge di sini Cuy ya Coba gua ganti centeng sekarang di quick aja Cuy ya double cc masih buat aktifin dan sedikit layar masih gua aktifin gua putar lagi di 10 cuy kita lihat ini Cuy apa kok bakalan profit lagi momenku momenku semua masuk kuning gua jam pasir gua dulu Cuy di dipetir atau wop 100 anjay kagak mau anjay anjay gurinjay merahnya dulu dong Oke birunya konek dia pasir merah aduh pecahnya di luar lumayan sih lumayan sih lumayan ya cuy ya pecahnya itu di luar lumayan oke takut nanti-nanti gue cacau manual gua manual kalian gue cari pola gue cacau manual dulu cuy cari-cari dulu polanya yang bagus saya pun lagi uh apaan tuh cincin gua tuh nggak dipetir anjir manjir manjir manjir manjir kalau gitu kita buy lah gua turunin lu di bed 240 cuy ya gua buy 240 cuy ya karena cincinnya gede eh, 480 lah 480 lah, kekecilan lah kita genapin 480 di 2 juta lah paling kalaupun jangkutnya penuh di 2 juta lor, ya Oke okay lah masih oke okay, lor lu genjil kasih terbaik dong Ayo dengan dulu dong Bang Bang Betul mana Bang Gampang Zeus Konek lo ini Oh nice Dapet tambahan coi ya Ketep 3 co, ya. gua ya tadi luar ya Semoga ini Semoga ini. Nah tuh dengan di prank-prank lagi Ceng lah Wih ngebu ini Konek lo Konek acu coba Aduh biji Konek acu jauh. Wih goblok Konek Astaga Astaga petirnya dulu dong saya petirnya coy Oke kali tiga nasi nggak apa-apa merahnya konek nah pintar petir lagi tuh cok petir aja tuh cok kuyus Huh, melit amat lu petir amat konek lu ih nggak uh, uh, konek ungu gua cok gua kira konek cok Aduh ujung ini malu Woi, pinternya satu lagi tuh. Nah, pinternya petir lagi atuh. Petir lawok, nah, tambahin lawok. Kali semueng gak apa-apa lah. Kali bener baik lawok. Masih belum ketemu gitu, coba petir petir yang bagus cuy. konek Coba nggak panek lagi cuy. habis ngasih JP kayak gini cuy, habis ngasih JP masih kayak gini jauh ya itu kadang aku tuh merasa benci menjauh cuy kalau udah bisa ngasih mes JP tuh pasti langsung bapuk dahulu bukan paskan di dua juta loriya Aduh selang-selang okay okay okay kalang-kalang dulu lah pokoknya Makasih buat kalian semua yang sudah like-like cuy oh, kalau kalian suka jangan lupa kalian share lagi cuy ya Jadi, segitu aja video ini cuy. sampai ketemu lagi di next video see you and bye bye